dilihat ada di depan ini yaitu asli cacahan dari daun atau rumput langsung saja mungkin yang perlu kita apa siapkan yaitu alat-alatnya berupa bacaok sama guna ya, nanti kita juga ada bioaktivator ini tuh isinya ada tiga jenis dicoba yang pertama adalah Aspergillus, yang kedua Pursalilus, sama Trichoderma Jadi langsung saja mungkin Adeh-adeh bisa melihat Cara fermentasi yang ada Di Udunaleh mana, cara fermentasi Atau cara perlambutan Yang ada di bogor ya Oke, kita lihat sama-sama e, Cara fermentasi Oh, nah, lihat Itu bahan-bahan Itu rumput sama serasa daun yang Nah, ini bahan yaitu dan terasa tahu. Lalu nanti kita akan uh, menampilkan ini. Ini adalah bioaktivator. Bioaktivatornya yaitu uh, menanjung tiga jenis mikroba yang pertama adalah Aspergillus, yang kedua derma, dan yang ketiga Fusarium. Fungsinya adalah untuk mempercepat pelaktiran. Oke, setelah ini kita butuh air, ya, dipiram, sampai benar-benar rata. baru kita tabur di aktifator. seperti ini cara menaburnya jadi tipis-tipis saja, -tipis tapi merata. dan ini dilakukan berulang-ulang sampai tingginya 1 meter setengah, seperti yang ada di hadapan kita. setelah satu meter setengah, baru kita tutup menggunakan plastik warna hitam. Terus nanti setelah mungkin usianya dua minggu, nanti kita ada proses pembalikan, pembalikan yaitu membongkar si yang ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Fungsinya apa? Untuk mempercepat uh, pelakukan. yang kedua adalah penambahan aerasi atau oksigen. Mungkin kita lihat nanti uh, cara pembalikan di sini. Jadi temukan fermentasi yang awal tadi dibongkar dan dipindahkan menuju di tempat yang kosong Nah ini udah udah dua minggu ya udah e, Warnanya pun udah berubah dari yang pertama tadi Udah mulai coklat jadi sama Setelah mungkin udah cukup tinggi lagi 1,5 setengah Nanti ditulis lagi menggunakan pasti koneksal kita okay. mentah, sama buku kompos. Berbanding dua banding satu banding satu. Dan untuk tanaman yang akan kita pergunakan Yaitu tanaman jeruk pasturi dan jambu kristal. Yang ada di tahu semua ya namanya. Sebelum katakan minta dua orang perwakilan ya untuk mengaduk media tanam di sini di depan. maka yang mau. Silakan maju. Dua orang. Yuk maju, maju. Silakan maju. Maju. Ini San ngapain, San? Ini perwakilan dari teman-temannya. Papa sama Sena? Papa ini sama Sena melakukan uh, pembuatan media tanam. Yang sediakan, sediakan. ini disediakan dengan menggunakan dua banding satu ban satu. Selangkah yang pertama tanah dulu. Sena sudah? Iya, begitu pinter. Ayo main yang ada ya. Ditambahin lagi. Udah bisa Desira. Udah bisa. Udah bisa. Lisa, yang apa-apa berani kotor? Nantikan cuci tangan. Oke, okay, sekian ya yang mau coba. sampai benar-benar rata Ada <laughs> ini mau di kelas kita ini. baru kita tabur di bio nah, seperti ini cara menaburnya jadi tipis-tipis saja -tipis tapi merata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 apa sih yang dimaksud dengan pupuk organik? nggak tahu? ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan pupuk organik? ada yang tahu coba angkat tangannya? ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pupuk organik? yaitu adalah pupuk yang berasal dari makhluk, makhluk hidup itu sampah yang berasal dari makhluk hidup baik manusia, tumbuhan maupun hewan ternyata kotoran kita pun termasuk juga sampah sampah organik seperti itu. Jadi ini dari dari hewan, tumbuhan dan juga manusia. Contohnya ada apa aja sih sampah organik ada apa aja contohnya? Coba apa sampah organik yang mudah uh, Gitu ya lalu, nah ini ya ada sampah buah-buahan, sayuran, limbah-limbah makan kita pun termasuk sampah organik karena gampang terurai. Sampah anorganik ada apa aja? Plastik, botol kaca, Sterofoam. kaca. Intinya adalah sampah, anugerinya sampah yang sulit untuk terurai Biasanya dia ber, berbahan sintetis atau berbahan plastik Oke okay. Coba Kak Rija pengen tahu Kalau sampah kantung kresek itu berapa tahun ya dapat terurai? Coba apa Berapa lamakah sampah plastik atau kantung kresek yang sering kita gunakan untuk belanja terurai secara alami? Kurang lebih 8-10 Baru dapat terkurang Bayangkan teman Kalau teman satu aja buang sampah Sampai plastik. Selamat datang Pemimpinan Raya Bogor Selamat datang peserta edukasi di Kibun Raya Bogor Ada pembata mengatakan Tak kenal maka tak sayang Oleh karenanya Izinkan kakak untuk memperkenalkan diri kakak pribadi Perkenalkan nama kakak Kak Syahrul dan kakak kerja di bidang nursery Sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak kegiatan apa yang akan kita kerjakan hari ini? Menanam pohon Ya baik, tepatnya repotting ya Repotting Repotting yaitu pemindahan tanaman dari polybag ke pot Dari satu tempat ke pot Baik, uh, sebelum kakak mulai praktek repoting ini bakat, Nah, nanti hasilnya ada di sini ya, jadi ya Itu apomatis berpisah ya, uh, Oke Nah, sudah, sudah, ya. sudah, sudah, sudah, ya?